mau Budoyo Rahayu Sagung Dumadi Kalis ingger betul niringsambikono Jumpa lagi bersama kami si Prital Bertut Putih di channel The SPP TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk Dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia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 Di Jawa, burung perkutut memiliki derajat yang tinggi dibandingkan jenis hewan lainnya. Oleh karena itu, saat lasi menemukan banyak warga khususnya orang Jawa yang memelihara burung ini di rumahnya. Pasalnya, selain sebagai hewan peliharaan eksotis, perkutut banyak dipelihara karena mitos yang mengelilinginya, mulai dari hewan pembawa keberuntungan, kekayaan, hingga sebagai hewan pesugihan. Burung perkutut merupakan burung yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Banyak yang enggan untuk memelihara burung perkutut karena mitos yang berkaitan dengan ritual gaib. Padahal sebenarnya tidak demikian Burung perkutut ini dikenal sebagai burung yang setia Apabila telah jinak, burung perkutut akan kembali ke sangkarnya apabila terlepas Perlu diketahui, jika kejauh burung perkutut sangat khas dan tidak dimiliki perkutut lainnya Uniknya lagi suara burung perkutut tidak dapat ditiru oleh burung lainnya Dari tutur nilai yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu keturangan burung perkutut burung perkutut yang langka dan aneh yang konon sangat bertuah untuk kesegian dan pengasihan tingkat tinggi diantara lain yaitu perkutut oleh sampah yang ada pemilik gaibnya yaitu dewa Ganesha perkutut oleh gunung yang ada pemilik gaibnya yaitu dewa Sangkara Perkutut Guntur Gunung yang ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Dharma Untuk mengenai informasi lengkapnya mengenai tuah ketiga perkutut tersebut Ndoro dapat menyimaknya dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Perkutut kembang Dewa Berikut adalah pemaparan kami Perkutut kembang dewa yang ada pemilik hebnya yaitu Dewa Dohita Ciri mati, perkutut ini dapat dilihat dari bulu putih tetapi ekornya hijau Tuah dari perkutut ini konon bisa memancarkan daya pikat pengasihan bagi pemiliknya Jenis perkutut ini bebas dimiliki siapa saja tanpa syarat apapun Kenapa demikian? Welas asih adalah sebuah rasa kasih sayang yang menggabungkan empati dan simpati. Semua orang jelas memiliki welas asih dalam dirinya. Hanya saja setiap orang punya kadar tersendiri akan besar atau tidaknya perasaan tersebut. Rasa welas asih dimulai dengan bagaimana kemauan untuk melihat beban orang lain, mengakui bahwa orang tersebut memang sedang menderita, tidak mencoba untuk mengabaikan apalagi menyangkalnya. Ketika memberikan pengakuan dari diri tentang penderitaan itu, maka juga akan merasa tidak sendirian saat menghadapi beban hidup. Pada suatu saat semua orang akan terluka Bahwa hidup ini tidak terus berjalan mulus sesuai keinginan kita Penyadaran kita sedari awal akan membuat kita lebih siap untuk berjuang ketika kita jatuh nanti Dengan begitu kita merasa lebih tergabung dengan orang lainnya dan percaya Bahwa keresahan merupakan eksistensi yang tidak bisa ditolak oleh siapa saja tidak hanya sekedar tahu dan mengakui tapi bagian dari welas asih adalah rasa kepersamaan kita juga ikut merasakan beban yang orang lain rasakan tentunya ini akan membuat kepekaan akan perasaan kita semakin tinggi Menurut filosofi Jawa, energi spiritual akan mudah melekat pada sesuatu yang wangi. Oleh karenanya, bunga selalu menjadi salah satu umbo rampe penting dalam suatu ritual. Bunga bermakna filosofi agar senantiasa mendapatkan keharuman dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari perkasa yang berlimpah dari para leluhur yang diharapkan mengalir sumrambah pada anak turunnya bunga atau yang bisa disebut kembang oleh masyarakat Jawa sering digunakan sebagai umbo rampe atau perlengkapan ritual energi spiritual akan mudah melekat pada sesuatu yang wangi maka dari itu bunga selalu menjadi sebagai salah satu umbo rampe dalam suatu ritual Bunga adalah salah satu bagian dari organ tumbuhan yang salah satunya berfungsi sebagai cikal bakal terbentuknya sikot atau keturunan baru. Bunga mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting dalam persembahyangan. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan wujud bakti kepadanya dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan. Sedangkan arti bunga dalam persembayangan adalah sebagai lambang ketulusan ikhlasan Yang suci serta melambangkan arti sifat cinta kasih sang pencipta Menjadi orang yang penyayang itu memang tidak mudah Merasakan beban orang lain kepada diri sendiri itu cukup sulit Karena berhubungan sisi emosional pada derita orang lain akan mengaktifkan respon negatif untuk perasaan kita sendiri, namun hal itu akan membuat kita paham pentingnya sebuah toleransi antar sesama manusia. Ada banyak sekali tuah katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial, melalui tuah katurangan burung perkutut bisa memberi sebuah motivasi dan inspirasi dalam perjuangan hidup, dan juga akan merasa seperti diingatkan bahwa hidup ini memang butuh perjuangan. Suatu kebaikan akan datang jika Ndoro memang mau mempercayainya Begitu juga dengan hal yang buruk Percaya atau tidak terhadap apa yang kami sampaikan adalah hak masing-masing pribadi. -masing Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu Dumadi kalau singer nir yang sambil kolong.